Semua di situ. Aduh. Ayo tenang sayang. Ayo ayo ayo ayo. Ayuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Komen guys. Alhamdulillah. Cetung. Plok. kedua tiarap guys. langsung bleksek enggak gerak guys. alhamdulillah 2 poin. Kita tunggu lagi ya siapa tahu masih ada yang mau mendekat. masih tinggi guys masih terlihat kita pantau dia kemana guys kita saksikan ya dia sana ya dia nunggu, nunggu, nunggu. Ayo, ayo sayang sayang ayo sayang ayo sayang ikut abang abang gak punya lauk nih untuk makan ayo wuduh dia sembunyi dia masih malu-malu kucing Masih terlihat guys ya. Aduh Ayo sayang sayang Oh <tries> halo assalamualaikum sobat hunting semoga sehat sehat selalu sukses selalu jumpa lagi dengan saya di rahmat channel pb kali ini saya hunting lagi ya guys hunting di seputaran komplek aja nih ini spotnya jadi yang tadi saya ada beberapa poin ada beberapa target yang saya sutis itu tadi rencananya sih kita mau ke arah sana saya mau ke arah sana ke spot di kebun jati sana namun sampai di sini eh, ada target ya jadi langsung saya nyanggung dadakan di sini nyanggung dari sini langsung saya shoot target di sekitaran sana tadi eh, tadi ada beberapa target yang mengenai sasaran ya, dan ada beberapa juga yang yang lolos tapi alhamdulillah bisa poin Dan cuaca dari tadi pagi memang mendung ya sahabat e, Dari tadi pagi saya sudah sempat nyanggung juga Tadi pagi namun e, Tidak tidak dapat target Karena cuacanya mendung ya Jadi kualitas gambarnya juga nggak bisa terlalu bagus Oke nggak usah berlama-lama Kita cek poin dulu ya guys ya. Kita cek poin Ini di seputaran makam ini guys cek poin alhamdulillah ada satu dua 3 Ya nah, satu kayaknya sempat masih sempat lari kayaknya. <San> Ih. Takunya kena juga. Waduh. <San> yang keempat saya cuma mikis sekali ya sudah sampai tubruk-tubrukan guys Aduh. sampai tubruk-tubrukan disitu guys uh, luar biasa uh, gak apa-apa ya guys ya ini bisa poin uh, luar biasa alhamdulillah 4 poin guys uh, alhamdulillah teman-teman semoga terhibur ya dengan video kali ini Alhamdulillah saya bisa poin meskipun mendung-mendung saya tetap keluar hunting untuk menghibur teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah singgah di channel saya, sudah support terima kasih banyak semoga teman-teman sehat selalu, makin sukses ya teman-teman terima kasih banyak terus support saya ya biar saya semangat lagi dalam membangun channel ini Alhamdulillah guys bisa poin. Waduh saya sampai gemeteran sampai lemes ini. Lari-lari tadi guys ngejar, tapi apa-apa. Yang penting sehat. Yang penting sehat ya guys ya. Sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak, masih ada beberapa tadi yang target sempat masih bunyi-bunyi di situ tapi berhubung waktu sudah sore kayaknya kita coba dulu sampai di sini ya nantinya Oke teman-teman terima kasih banyak ya satu kali lagi terima kasih banyak terima kasih banyak yang sudah support channel saya Oke saya akhiri dulu sampai di sini ya sobat Oke salam sukses salam satu laras Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.